Kau lihat ke arah batu sana, kemudian kau pusatkan pikiranmu, ya. dan kau lepaskan tenaga dalammu, kemudian kau bikin begini. Sampai di sini untuk hari ini, permainan golok dan tongkatmu harus diperbaiki. Ini belum sempurna. Hah. Hei, mau apa? kemana? Jangan tanya. Hmm. Saya mau ketemu residen. Orang pribumi dilarang masuk markas Belanda. Anjing. Ah. Ah. Ah. Ah. lagi Ada apa? What is that gebeurd? Oh, ada apa, -apa man? Relax loose. Ah, huh? what is that for a person? Ah, I don't know. Aduh, celaka Pak, ada kumpeni nih, pak. Ada kumpeni nih. Hah? Ada kumpeni nih. Banyak kumpeni nih, pak. Banyak. Nak, bangun, nak. Kita dapatkan. Ayo, nak. Ada tulis. Ayo, ayo, kita cepat lari. sabar tidak, hmm? tidak tidak ada Tuhan belum pulang ayah apa itu ya ibu ya ya tolong ibu ya ya Marsan, cepat kau pergi dari sini ayah Ma. sudah cepatlah kau pergi dari sini Bye. dengar suara istrimu Ini peringatan terakhir Pan, Jangan menyerah dulu. Burgo. siap. Ah. Sekarang aku menyerah. Ah. Hmm. Hmm. Lepaskan. Lepaskan. Kau lihat Belanda keparat, hmm. dapat membunuh aku selama ini masih ada pada diriku lepaskan istriku selamatkan dan kuberikan ini padamu bunuh Kau bisa langsung menanyakan kepada tetangga yang terdekat di desa itu Tentang ibumu Apakah kira-kira Ibu masih hidup? Hmm. Insya Allah kau akan menemui ibumu, nak Kapan kau berangkat? Kalau guru mengizinkan secepatnya. Abang mau gimana? Aku masih tinggal di sini. Aku akan menyusul uh, apabila sudah diberi izin oleh guru. Mudah-mudahan, kelak. Kamu akan berkumpul. <tuh> Ya Allah, Ya Tuhanku, berikanlah kami rahmat dan mujizat untuk kepentingan anak cucuku. Jangan kau coba mencabut keris ini Sebab Sekali ia keluar Ia pasti meminta korban jiwa Dan Yang mengetahui rahasia tongkat ini Adalah kakak sepurguruanmu Ia telah lama meninggalkan perguruan ini Ia bernama Danus Nah, terimalah tongkat ini, nak. Ayo, nak. Ayolah. Coba kau usahakan. Agar kau dihormati dan bukan ditakuti. jangan lupa Sekali-kali kau jangan terkebur ingat selamat bapak doakan itu bang pengkhianat uh, uh, siapa mereka itu was uh, uh, wasomat dan sampai iya Kalian semua telah menyiksa orang ini Hey, hey. Siapa kau, Nambuda? Nama aku tidak terlampau penting. Memang tidak penting. Untuk apa kau ke sini? Kalian perlu tahu. Aku mencari seorang perempuan yang tinggal di sini. Siapa namanya perempuan yang kau cari itu? Katakan. Ratih. Oh, perempuan pemberontak itu. Iya. pemberontak itu Siapa yang cari pemberontak? Iya pemberontak juga. Cepat tinggalkan rumah ini. Waktu untuk mengusungkan rumahmu sudah besar kau, yah, yah, apa pak, Marsan, kenal kan? siapa pak? masa kau lupa sama Marsan? masa kalau lupa sama Marsan, kawan kecil dulu main-main, ah, main. eh? Marsan. aja nih, iya berdua, ha, tidak bertiga, <laughs> tidak mataku belum rabun, dang. maksudnya, <laughs> Jin barangkali yang kulihat tadi. Hmm. ingat, dang, kalau aku lihat kau bekerja sama dengan pemberontak itu nasibmu akan sama seperti sabur dulu hmm? nah, ya Pak. ada berita penting buat kau sangat penting sekali Mersan kami sekeluarga bisa celaka hmm? kalau mereka mengetahui Kau berada di sini. Siapa mereka itu, Pak? Itu yang kemarin. Somat, Safi, dan kawan-kawannya. Somat, Safi, dan kawan-kawannya. Orang-orang itu sangat berbahaya sekali, Masan. Makanya sebaiknya kau pergi saja dari desa ini. Pergi dari desa ini? Ya, lebih cepat lebih baik. Saya akan pikirkan dulu, Bu. Sekarang aku baru yakin bahwa anak muda itu anaknya si Sabur. Rupanya betul juga apa yang dilaporkan anak buah kita. Ya, ini pasti olah si Dadang, dan dia sendiri yang mengetahui persembunyiannya selama ini. Nah akhirnya dikhawatirkan datang juga dia minta rumahnya dikosongkan secepatnya nah Oleh karena itu kita harus segera Tidak. turun tangan <tik> sabar jangan terburu nafsu bukan hanya dia sendiri yang perlu kita bereskan tapi dadang dan keluarganya hah Ya, yeah. Marsan, kau lihat alam sekitar sini. Iya, yeah. hijau, sejuk, tenang dan nyaman. Dia menjadi saksi perasaan kita berdua. Iya, Nier. Aku sangat mencintaimu, Marsan. Uh, aku pun sangat mencintaimu, Nier. Marsan. Hmm? Kau bersungguh-sungguh. Percayalah pada aku, Nier. Aku bersungguh-sungguh. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Melamarmu? Iya. Kau harus datang ke orang tuaku. Untuk melamarku. perkawinan Yusniar dan Marsan pasti membawa bencana bagi kita ah Sudahlah Bu mereka sudah sama-sama saling bercinta lantas lantas apa lagi? kalau bukan merestui perkawinan mereka huh? tak usahlah kita pertengkarkan sekarang Bu semua orang kampung tahu tentang hubungan mereka Akibatnya, Pak, akibatnya yang kita harus pikirkan, Pak. Ah, sudah, lah, Bu. Kenapa? Hmm, kue tidak menangkapnya dan membawanya kembali. bukan Marsan sendiri tuan si dadang juga turut terlibat Hai darang yang anak gadisnya cantik bukan betul tuan hmm. Hmm. sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri makasih pak, pak, ibu. Silahkan masuk. Hmm. Baru saja kau tiba di desa ini. Sudah enak-enak pesta kawin. Maaf. Jodoh tidak bisa dielakkan. Jodoh? Iya, jodoh. <laughs> Kami datang bukan untuk menerima maafmu. Merdi! Kau akan bisa tangkap! Hah? Bacingan kalian semua! Hmm. Kau harus diberi pelajaran! Ayo! Itu banyak orang tidak sanggup menangkapnya. Benar, Tuhan. Dia ilmunya tinggi, Tuhan. Nonsense. Apa kue bilang? Kue berani memuji pemerotak itu di depan Eka. Hah? Idiot. Untuk menangkap satu orang, kue memerlukan satu kompi soldaten. Untuk menangkap setan itu, kue semua orang. Kablok. Almas Thomas, Kami sudah usahakan, Tuan. Usaha apa? Coba lagi. Pergunakan otak. Dengar. Kue tangkap dulu mertuanya. Dan, dan istrinya Marsan. Yustiar yang cantik itu. Kue orang semua boleh berbuat semau hati. kayak hangmar. look yeah. but Aku pernah bilang, jangan libatkan kami dalam urusan keluargamu Tapi akhirnya sekarang, kau telah menghancurkan keluarga kami Selamiku telah dibawa oleh mereka, bahkan sampai sekarang tidak tahu bagaimana nasibnya istri pun sedang menjadi korban dari kebuasan mereka, Masan lihatlah yang membawa pala petaka ini, Bu. Maafkan Bu. Setelah ini bencana apa lagi yang akan menimpa kita, ya? Ibu, relakanlah semuanya, Bu. Dengan sekali-sekali kau cabut keris ini yang ada di dalam Karena sekali keluar Pasti meminta korban jiwa Dan Yang mengetahui rahasia tongkat ini Adalah kakak seperguruan Dia adalah Darus Nah, terimalah tongkat ini nak Pergi malam ini juga Kau sudah beritahukan ini kepada Niarna uh, Saya belum mengatakan padanya, Bu Bang Abang mau pergi kemana? Bang, jangan pergi, Bang Tidak, aku akan tetap pergi Jangan pergi, Bang Aku harus pergi Mereka tidak bisa diampuni tapi, Bang... Aku tahu. Aku tahu kau khawatir. Biarkan saja mereka mendapat pembalasan dari orang lain. Tidak. Tidak, Nia. Mereka tidak akan kubiarkan merusak kehormatanmu. Manapun, kau akan tetap dikejar. Kau tunggu pembalasanku, somat bang bang bosan apa bang baru bang datu wah Hei monyet, bersihkan kamarku Kau dengar apa yang aku bilang Hilang saja, ya. Awas! Kalau kau tidak kerjakan. Jangan cari penyakit, Thanos. Turutkan saja kemauannya tahanan noon puring lamat din <laughs> Kekalahan kita tidak dapat dihindarkan tuan Tuan Bukankah Tuhan masih mempunyai seorang jagoan yang masih dalam tahanan tuan Siapa Danus tuan Yeah, mm, mm. Yeah. Darus, gue tahu Banyak orang gaga bisa hidup senang Gue juga bisa, mau? Asal gue mau tangkap seorang pemberontak Dia masih anak muda Dia baru kawin sama perempuan cantik Namanya Yusniar Dia tinggal di desa tidak jauh dari daerah sini. Mengerti? Tangkap dia. Siapa, Tuan? Marsan. Marsan. Kui boleh pergi sama Somat Save sekarang. Tunggu apa lagi cepat, forward! hanya bawa pengawal sekarang. Tutup mulutmu. Lepaskan senatamu Hai! <tuh> eh, kau menyerahkan dari Nanti kau sekarang. Kalian manusia-manusia bejat. Memarkosa isiku. Ku bunuh kalian. Kau kemoral kau budi bejat. Sedang. Ada <tuh> lihat ya <laughs> perguruan. ada <SILENCIO> perguruan Sudah ingat bilang itu pasti terjadi Ternyata mereka satu perguruan Sekarang binatang itu lolos lagi Apa usulmu sekarang? T Tidak ada Tuhan Cepat, siapa orang-orang untuk penjagaan di sekitar tempat ini. Jangan sampai mereka mengadakan pemberontakan lagi malam ini. Mengerti? Baik, tuan. Sapi, hmm. malam ini kita harus lebih waspada, sebab Danus ada di pihak Marsan. Tapi, demi kompeni, kita pertaruhkan nyawa kita. Ya. Yeah. Selamat bertemu tuamu. Ya. Kita bertemu di hutan bambu. Baik. Bapak pulang saja dulu. Anda bagaimana?